Seorang okay, ibu Dia tak tahu anak Ibu ni yang lebih saya kepada anak Lebih daripada bapak saya ke anak Apatah lagi Allah ta'ala Peretoh muk Nabi Musa supaya Lepas anak dia di dalam sungai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتُبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون ila ummihi ayat 10 sampai ayat 13 Surat al-qasas kita sambung Kisah uh, hubungi dengan Nabi Musa alaihi salam Ketika dia masih kecil lagi Allah Ta'ala firman di sini Dan Sepeninggalannya Maknanya ketika Mok Nabi Musa peranyut Anak dia Di dalam Sungai Nil pada waktu itu Menjadilah hati Ibu Musa kosong dalam keadaan roba hati tapi harap mudah-mudahan Allah taala akan mengembalikan anak dia semula kepada dia. Dengan fitrah semula jadi ni seorang ibu dia tak tahu anak. Ibu ni dia lebih sayang kepada anak lebih daripada bapak sayang ke anak. Apatah lagi Allah taala perintah muk Nabi Musa supaya lepah anak dia di dalam sungai dalam hati yang begitu rindu cinta kepada anak maka dia harap mudah-mudah gapo yang dia diberitahu katanya anak dia akan kembali semula kepada dia sebab itulah dia menyusu Nabi Musa ni masa budak susu-susu sapaknya barulah ia lepah anak dia dalam sungai bubur dalam baku Nota kaki 1301. Ia ni kosong dari sebarang ingat tes lain daripada mengenangkan anak yang dikasihi itu. Pada ayat sana lah. Tiap-tiap ibu ni dia kasih kepada anak. Sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan terus terang jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram. Ya itu gapo? Nyaris maknanya hampir-hampir. Keup-keup je. Kai kruan atapung rasa nak royak kepada orang. Apa polah aku kena tau anak di dalam, dalam bakau, tau maknanya kena lepas dalam sungai macam ni. Tak ada ke jalan lain? Ha ni, kalulah dia boleh kecek dengan orang pada waktu tu, dia nak kecek macam tulah, nak royak ha, pereha anak dia. Macam mana dia kena tahu sebab lari daripada kena bunuh. Sebab Fir'aun pada waktu itu dia mengamuk besar nak bunuh budak-budak kecil yang lahir pada ketika itu. Alhamdulillah. Dengan perasaan sabar dan tenang tentram supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percayakan janji Tuhan ninglah muk nabi Musa yang berimej kepada Allah Allah beritahu dia mung buat lagu ni yakinlah katanya semua perbuatan dan apa yang kamu usahakan maka akan klik kepada mung semula maknanya anak mung ni akan klik kepada mung mung akan menyusu menyusuanak dan mung akan tenang hati walaupun duduk di dalam waktu tu susah gelisah tak tahu nak rambai kepada siapa nak royak kepada orang takut pecah rahsia katanya ini anak dia. Ah itulah keadaan yang sebenar yang yang yang apa ni yang berlaku pada waktu itu. Habis. Wa qalat li Mok Nabi Musa ni dia ada seorang anak perempuan yang besar. Dan berkatalah ia kepada kakak Musa ia katakan, pergilah cari khabar beritanya. Lepas pada dia, lepas lep, lep, hanuk di dalam baku, hanyuk. Maka, ia royak. Gih roy, roi. Gih tengok, baku ni, hanyuk pergi ke mana. Maka pergilah ia, ia, ia siapa tu? Iaitunya kakak Nabi Musa saat ni. Lalu melihatnya dari jauh, sedang orang ramai Tidak menyedarinya Ini Gamal lah katanya Sebab dia dari Rab hamsan Daripada mu' Suruh tengok bako tu Hanyuk di mano. Tapi tak sewi tahu kepada orang Katanya Dia dah ikut Ataupun dah Titam Bako tu Hanyuk di mano. mana Habis situ Waharramna alaihil maradi'a min qab Ayat dua belah. Dan kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya. Ini Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Musa tak makan susu tino lain. Patu tu, roliknya tino ni kalau dia tak beranak, susu yang tak tubik. baik. Patu Dengan sebab budak yang duduk di dalam baku saat ni, dia dah oleh Istana Fir'aun Maka bini Fir'aun pun Iaitunya Asia Mula mikir eh, Budak kecil Cira-nya yang kena makan susu Bila kena makan susu Nak cari susu mana Nak cari mu Cari ibu Orang perempuan mana Nak menyusu budak ni Itulah Kakak Nabi Musa Hak ke tepi Istana Fir'aun Mula tengok-tengok-tengok Ada kata mong Eh budak, mu mari buat apa? Mak itu apa ni? Kakak Nabi Musa ni dia tak wayak. Katanya dia kakak budak ni. Ni nak ayat katanya, benar-benar yang tersirat di dalam dalam tafsir, ni. budak kecil senara tu tu dia tak wayak katanya. Oh, budak duduk dalam baku tu adik dia. Wayak agak kena kerat kak selalu. Hani ni nak katanya setara budak lagi boleh jaga rahsia dia masuk dalam istana bila kakak Nabi Musa tengok Musa duduk dalam aku, adik dia berasa serindu dan cinta oh adik dia duduk dalam istana, lepas tu fikir nak buat lagu mana nak jadi adik dia ni, boleh ada orang menyusu itulah dia nak ayat katanya faqalat hal ahli bait yakfuluna? melihat hal itu kakaknya berkata kakak nabi Musa ni dekat kecil ni ya kepada orang-orang dalam istana mahukah aku tunjukkan kamu kepada penduduk sebuah rumah yang dapat memeliharanya untuk kamu serta mereka tulus ikhlas Kepadanya Nak no, tak Ada suti umuh Umuh tak jauh sangat dari sini Dari, dari istana Umuh tu berasa Orang okay, boleh menyusu, boleh wi Boleh pegaw budak ni ha, ni Nak no, ajak katanya Tuhar janji kepada muk Nabi Musa katanya Budak ni akan klik semula Kepada muk dia Itu boleh jadi sebab kakak dia memang hidup kecil dalam istanu Asiah apa nampaklah pasal dia budak dia kena makan susu muk ataupun kena makan susu orang tino ha tak apalah kira-kira kira-kira dah perang nyuk ni lamalah banyak jer dah perang dalam dalam dalam sungai pas budak dia mula mula teriak mula lapar dan sebagainya Itulah Allah raya katanya Maka dengan jaleh itu Kami kembalikan dia Iaitunya Nabi Musa sana Budak kecil Duduk dalam Baku Masuk di dalam istana Fir'aun Kami kembalikan dia kepada ibunya Supaya tenang tenteram hatinya Dan tidak berduka cita Disebabkan bercerai Dengannya Klik semula kepada Omkot. ibu dan supaya io mengetahui bahawa janji Allah untuk menyelamatkannya adalah benar walaupun muk nabi Musa tak ada jadi rasul tak ada jadi nabi tapi Allah tak ada bui pahal kepada dia waktu tu dia yakin katanya anak dia akan klik semula kepada dia akan makan susu dia walaupun dengan amu makan upah ha tu jadi muk susu kepada anak pada waktu tu nait hana orang makan upah daripada daripada keluar uh, istanun firaun jadi asiah ni we upah kepada muk nabi musa susu anak yang tak tahu katanya oh ni anak dia weh. tertutup rahsia pada waktu tu ni muk nabi musa pun Allah tak royak katanya budak ni anak dia Susah hati Gelisah Ini ha, nak menunjuk katanya Kita dah Daripada ayat-ayat pasal ni Kadang-kadang benar Hak rahsia Kita tak boleh royak Kau orang jangan royak Lepas tu, We jadi Pader Dari sangkong kita Eh kau royak kau Kau demo mong sore ni Aku royak kau mong sore Jangan duduk royak Kau orang Pader benar, benar Tak sepatut kita royak Kepada orang Maka kita tak boleh royak Lepas kita nak buat lagu mana, orang, okay. pakat dia royak katanya, kuam tidak ada di loob ni, ataupun di dunia ni, tidak ada rahasia. lap, jadi pecoh, sorry dah, eh? dia pecoh dalam perut kita, benar kalau kita nak royak, rahsia, sup-sub, kita sorry yang tahu, kalau sepatutnya kita tak boleh royak kepada orang, eh? maka kita boleh pecoh, sorry dalam perut, tak salah royak, orang lainnya, rahsia, apa-apa yang nak pecoh dah, duduk oleh kereta, ni saya perhati ni, dak le kereta gi mana-mana pak tu mulang lalu mu waktu baik cerita aku waktu baik cerita mu royak aku royak pro pecah benar tak sepatut royak royak sebab apa? sebab tak, okay, du, kheto, nak kecek tok dia duk atas yeah, kereta nak duk dia nak dengar lagu saja bos nak kecek ha sebab tu kita kecek gapo-gapo royak gapo-gapo we beringat-beringat benar hok kita mai kiều Den, benar yang tak sepatut kita royak Jangan royak Tu Kita kena latih, latih kena, kena, kena ajar macam tu Ruang lain-lain kita royak boleh Dia tu di situ, dia buat apa Benar yang biasa-biasa Tapi benar rasio Dia tak boleh royak, tak boleh royak Orang okay apa apabila dia kecek gi di mari nampak katanya dia tu tak silau buka mana rahsia tak sedok korek dengan adab caranya tak leh duk korek sangat rahsia orang okay? dan sebagainya terutamanya rahsia-rahsia rahsia ongkon nah pertubuhan organisasi gotong-goni gotong-goni go yang dia tak silau buka ke kepada orang yang tidak berkenae maka kita jangan duk gi korek duk gi tanyo ataupun duk nak tahu terutama sekali rahsia-rahsia orang okay, hak pasal tertutup nabi wayak yeah, di dalam satu hadisnya yeah? siapa-siapa yang duk cari-cari rahsia orang okay, hak okay, tak tak molek ingat rahsia dia tu sendiri akan dibongkar ataupun akan dibuka sikit lagi pecahlah rahsia dia siapa ke dalam bilik tidur dia pun akan pecah Terutamanya, orang yang suka buka rahsia orang. Dia panggil cah. Duk buka, bongkar rahsia orang tu orang ni jatuh dia ni jatuh dia ni. Ingat. Lepas tu hijau-hijau pasang buka rahsia orang pun, hijau tak molek. Sebab tu mulut kita, kita kena jaga molek Dan perasaan kita, belung pada kita nak kecil sesekara pun, fikirlah baik-baik. Jangan sampai kau telah Nah, tak perkara yang tak sesuai dan tidak senonoh akhir sekali dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah untuk menyelamatkannya adalah benar akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang demikian manusia pada waktu itu kebanyakan tak tahu katanya Musa kelik semula kepada muk dia patu muk dia naik tanah ibu dan anak makin upah makin upah daripada istana Firaun Duk wis susu, supaya upah ngasuh tu lah. Upah ngasuh anak. Dengan muk, Musa pun tak layak kepada Asyaf katanya ni anak dia. Alhamdulillah. Itulah. Nah. Ayat 10 sampai ayat 13. Lepas tu, bawa masuk ayat 14 ni. Nabi Musa besar. Nabi Musa jadi wairun. Jadi, tak ada layak katanya Nabi Musa. Duk dalam istana fir'aun lagu mano. Tak. Da. Dan dia dididik lah Tapi... Umumnya ayat-ayat lain pun ada ayat katanya nabi Musa ni ketika dia kecil dia dididik di dalam istana Firaun dan Asiyahlah orang yang menjadi orang yang banyak buat buat di dalam didik nabi Musa di dalam istana Wallahu alam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala wasallam wasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh